Bang Wimin akan memberikan informasi menarik dan tentunya terbaru seputar di dalam saingan kita Kita awali dengan kabar bahagia dan sekaligus membanggakan kita semua warga Konoha Perhatikan di unggahan L2W.ID ya, yang mengunggah sebuah postingan, video perjalanan menuju masjid bersama ayah kejora. Ini tentu perjalanan menuju masjid yang akan direnovasi persahabat ya. Kita lihat juga, Saalpoh dengan kalimat caption panjang yang dituliskan oleh akun L2 Werut ID. Assalamualaikum, selamat siang. Kami ingin menyampaikan bahwa program renovasi Masjid Kedua, yaitu Masjid An-Nur, lokasinya sangat dekat dengan rumah Lesti Kejora, masjid ini. Dulu adalah tempat ngaji dedek waktu masih kecil Kondisi masjid saat ini sangat memprihatinkan Oleh sebab itu, L2W dalam program L2W bangun dan renovasi masjid Memberikan bantuan agar masjid tersebut diperbaiki dan bisa menjadi tempat ibadah yang layak pada kesempatan kali ini, L2W diantar langsung oleh Ayah Kejora untuk menyerahkan bantuan. Perjalanan menuju lokasi sungguh penuh perjuangan karena kondisi hujan dan jalan yang terjal. Terima kasih banyak Ayah sekali lagi terima kasih untuk para donatur L2W dan semuanya yang sudah berdonasi bersama L2W ini suatu kebanggaan persahabatnya masya Allah mudah-mudahan berkah barokah dan dilancarkan semua rezekinya amin ya robbal alamin kita lihat juga persahabat yang di postingan ini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat leslariani ya, dari akun Hernagiani underscore 10 Sumpah merinding banget baru kali ini ngidolain artis dan fanbase-nya sangat-sangat mengutamakan sosial Wow, Masya Allah banget tersebut ya, kita juga pasti ikut bangga Selalu bersyukur Alhamdulillah menjadi bagian Lesa Lovers yang fanbase-nya sungguh luar biasa, kompak dan solid Selalu menebar kebaikan dan selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti maupun Papa Rizky Billar. Komentar selanjutnya juga diberikan dari angkung Instagram Hamidah6418 mengatakan di kolom komentar Masya Allah, semoga rezekinya mengalir deras terus Amin Tentunya doakan selalu yang terbaik Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Diberikan kebahagiaan dan tentunya mudah-mudahan kita tetap kompak Selalu menjalankan kebaikan Amin Ya Ruhu Alamin Kekabar berikutnya para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari akun Leslar Twins ini info penting untuk kita semua karena sudah di up di channel youtube Lesti Channel vlog spesial terbaru nih persahabat, ya selama tahun baru dari Lesti Kejora tahun 2022 ini tentunya vlog yang baru diunggah ini adalah ucapan tahun baru nih dari Bunda Lesti ya sama-sama kita tentu mampir ke channel youtube Lesti Channel mudah-mudahan kekompakan kita terjaga dengan baik selalu mendukung Karya-karya dari idola kesayangan kita Ke kabar selanjutnya, para sahabat kita lihat juga keunggahan Indosiar. Satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto kakak Bilar Masya Allah Jumat berkah sepertinya para ya Mudah-mudahan di Jumat berkah ini kita selalu diberikan rezeki yang tentunya berkah, barokah dalam tentu sukses dunia akhirat amin Dan kita lihat juga Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar Selamat beribadah sholat jumat bagian yang menjalankan Tuh Allah banget ya Mudah-mudahan jumat Kali ini jumat berkastuk untuk semuanya Mudah-mudahan dukungan Doa, support Selalu diberikan dari orang-orang baik Yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar Postingan ini pun banyak sekali menuai untuk pujian, bersahabat ya, untuk foto kakak Bilar dari akunnya, mengatakan ganteng banget, loh. Eh, tapi masih lebih ganteng abang Elko. Katanya tuh, masya Allah, bersahabat ya. Ternyata masih lebih ganteng abang El, daripada papanya ya, masya Allah banget. Dan kita lihat juga keunggah berikutnya, ada kabar terbaru yang tentu membuat kita semakin bahagia juga nih, dari Bunda Lesti langsung. Baru saja di IGAS pribadinya. Meng posting sebuah postingan abang L yang ternyata sedang tertidur. Kita salvo dengan kalimat yang dituliskan oleh bunda lesti. Masyaallah pipi nak katanya tuh pipinya embul banget ya sekarang. Masya Allah mudah-mudahan selalu menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kedua orang tua nantinya dan selalu membanggakan.